Tentu saja. Pria tua berbaju umum itu tersenyum, aku telah melihat banyak api sungguhan, tapi ini pertama kalinya aku melihat yang emas seperti milikmu. Tapi api sejatiku tidak sekuat itu. Ye Chen menggosok kepala. Dibesarkan antara langit dan bumi, api sejati lahir dengan kecerdasan roh dan juga dibatasi oleh basis kultivasi tuannya. Anda berada di tahap kondensasi Qi, dan kemampuan api sejati Anda sesuai dengan basis kultivasi Anda. Lebih-lebih lagi. Penatua berhenti dan menatap Ye Chen, api sejatimu belum bangun. Bangun, Ye Chen semakin bingung. Aku bisa memberitahumu itu bukan api biasa yang sebenarnya. Dari sudut pandang saya, ini lebih kuat dari api nyata lainnya yang pernah saya lihat. Tetua itu sepertinya menyembunyikan sesuatu, karena semakin banyak yang dia ungkapkan mungkin tidak ada gunanya bagi Ye Chen. Dia ingin tahu lebih banyak, tetapi mengendalikan keinginannya dan berhenti bertanya. Ayo, penatua mengangkat lengannya dan merentangkan telapak tangannya. Ye Chen juga mengangkat lengannya sekaligus dan menempelkan telapak tangannya ke tangan tetua itu. Saat dia memanggil pikirannya, api yang sebenarnya melonjak, mengalir ke lengan tetua melalui telapak tangannya, dan berubah menjadi jejak api, membungkus mantra dengan rat. Darah ajaib, mata tetua itu semakin dalam saat dia menyentuh tubuh Ye Chen. Dia menatap Ye Chen seolah melihat melalui darahnya yang mengalir dan menangkap niat haus darah, brutal dan liar. Mata setengah tertutup, sesepuh melirik Ye Chen tanpa diketahui. Bagaimana dia memiliki api sejati? Penatua bergumam dan menilai bahwa Ye Chen tidak menyadari garis keturunan sihir kuno yang tersembunyi di tubuhnya. Rasa sakit yang membakar dari lengan menyela kebingungan tetua itu. Dia mengumpulkan pikirannya dan berkonsentrasi pada lengannya. Diselimuti oleh api sejati, segel mantra sihir merasakan ancaman dan berjuang. Penatua menunjuk mantra dengan satu jari dan menjebak segel di lengannya jika menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah satu jam, Ye Chen berkeringat. Berakar dalam, segel mantra bertarung melawan api sejati yang membakar. Lama setelah itu, hanya sebagian kecil dari segel yang dirusak. Baja suan dan besi suan tidak mudah didapat. Ye Chen menyeka keringatnya. Dia menyesal karena meminta lebih sedikit. Segel mantra itu jauh lebih kuat daripada pikiran jahat di Gada Sionger. Butuh waktu lama baginya untuk membersihkannya. Ye Chen merasa prosesnya berat, dan sesepuh meletakkan telapak tangannya di bahunya dengan lembut, mengalirkan semburan energi vital ke dalam tubuh Ye Chen. Dia direvitalisasi. Mantra itu dihubungkan oleh pola. Teman kecil, kamu hanya perlu menghancurkan satu pola mantra. Dan aku bisa memecahkannya. Om. Um. Ye Chen mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Nyala api sejatinya melonjak seketika. Terengah-engah dan kehabisan tenaga untuk pertama kalinya, dia mengumpulkan api yang sebenarnya enam jam kemudian. Polanya tidak teratur dan mantranya menjadi redup. Yang lebih tua, tangan ahli, mendekatkan dua jari satu sama lain, menekannya ke lengannya dan memindahkannya ke bawah dari bahu, memaksa mantra itu keluar. Ye Chen tidak mengganggunya, tetapi keluar dari taman dengan tenang. Dia mengeluarkan tas penyimpanan yang diberikan oleh sesepuh setelah kembali ke Aula, dan melihat ke dalam dengan takjub. Lima, lima ratus ribu. Dia menelan seteguk budak. Baiklah, Ye Chen menjentikkan lidahnya, dan jantungnya berdebar kencang. Jumlah batu roh jauh melampaui harapannya. Om. Um. Sebuah catatan singkat ditemukan di dalam tas kecuali batu roh. Seratus dua. Dia memindai catatan itu, yang berbunyi, Tongkat besi adalah hadiah untukmu. 500.000 ribu batu roh dikembalikan. Sungguh sesepuh sekte dari Kelantian Tian Suan, Ye Chen mengelus dagunya. Dia berjalan keluar dari aula ke jalan dengan gembira. Saat 500.000 ribu batu roh kembali, dia percaya diri dengan hati yang tenang. Sudah terlambat, banyak orang masih mengalir di jalan dan para pedagang berteriak. Ye Chen tidak segera kembali tetapi berkeliaran, menjentikan pandangannya ke kios-kios di sisi jalan dan mencari baja Suan dan besi Suan. Akhirnya, dia berhenti di depan warung lelaki tua cabul itu. Baja Suan dan besi Suan. Ye Chen berhenti dan memusatkan pandangannya pada dua batu yang tidak beraturan. Seukuran telur, yang satu berwarna hitam dan yang lainnya bersalju. Kedatangannya tidak menarik perhatian orang tua itu. Dia menatap para wanita yang lewat, dan tersenyum mesum. Ye Chen ingin menendang lelaki tua itu saat pertama kali melihatnya. — Hei, aku mengambil barang-barangmu! — Ah! Pria tua itu berputar, batuk dan menyeka salep di sudut mulutnya. Dia mengubah wajah baru, dan mengelus kumisnya, berpura-pura menjadi master. Mulut berkedut, Ye Chen mengagumi keterampilan akting pria tua yang luar biasa itu. Sedetik yang lalu, dia menatap wanita cantik dengan tatapan cabul, tapi setelah sedetik, dia berubah menjadi seorang master. Dan kepura-puraannya bisa menipu orang lain. Saya tahu Anda bisa mengenali barang-barang saya. Semuanya adalah harta, dan menunggu pembeli mereka. Pria tua itu menarik kumisnya lagi, dan memperlihatkan senyum penuh nafsunya. Omong kosong! Ye Chen tidak berpikir begitu. Hampir semua vendor memuji barang-barang mereka dan dia sudah terbiasa dengan itu. Aku ingin besi suan dan baja suan ini. Ye Chen menunjuk baja dan besi tanpa penundaan. Seratus ribu. Tria tua itu mengulurkan satu jari. Lima puluh Ye Chen berbicara tentang harganya. Harga orang tua itu sama dengan harga Zou Dafu. Jika demikian, dia tidak perlu datang. Kamu pandai menawar. Pria tua itu menjawab dengan marah. Tuan saya mengajari saya untuk menawar dan mengurangi harga hingga lima puluh Ye Chen melemparkan tatapan polos padanya. Aku. Pria tua itu hampir meledak marah tetapi mengendalikan dirinya, setidaknya 90.000. Ribu. ribu. Kesepakatan. Ye Chen mencoba yang terbaik untuk menawar, tetapi tanpa diduga lelaki tua itu berjanji tanpa ragu. Bayar aku sekarang, ayo. Mendesak, lelaki tua itu menyodorkan besi suan dan baja suan ke tangan Ye Chen dan bergegas membersihkan kiosnya. Ye Chen memasukkan tangannya ke dalam tas penyimpanan dengan takjub. Suge, kamu brengsek. Kutukan datang dari jauh sebelum Ye Chen mengeluarkan batu roh. Dia melirik dan menemukan seorang penatua yang gagah menyerbu ke sini dari dekat. Ye Chen menemukan mengapa penjual tua itu buru-buru pergi, karena seseorang ingin bertengkar dengannya. Dia masih mengeluarkan batu roh dan berniat membayar. Namun, penjual tua itu bergegas sebelum Ye Chen memberikan batu roh kepadanya. Kurang ajar kau, penatua gemuk itu meraung melewati penjual tua itu. Jalan yang bising diaduk oleh kedua lelaki tua itu. Dia pergi, Ye Chen menderita batuk berlubang dan harus memasukkan batu roh ke dalam tas penyimpanannya. 103. Berkeliaran, Ye Chen tidak menemukan apapun untuk dibeli dan meninggalkan jalan yang sibuk dan bising. Setibanya Ye Chen di hotel, Sionger melompat dan menangkapnya, berteriak, Kamu brengsek, aku pikir kamu dibunuh secara diam-diam. Seperti yang kamu katakan, perkelahian dilarang selama pelelangan. Wu Changcing tidak berani membalas dendam padaku di sini. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan dari dada dan menyerahkannya ke tangan Sionger, lihat. Batu rohmu, 300.000 Sionger mengambil tas itu, menjentikan pandangan ke dalam dan menatap Ye Chen dengan mata kecilnya karena terkejut, kamu masih memiliki batu roh. Aku memilih mereka. Memilih, Sionger mengikuti di belakang Ye Chen, di mana kamu mendapatkannya. Saya ingin mengumpulkan sekeranjang batu roh. Klan Tian Suan, Ye Chen meregangkan tubuhnya, melambaikan tangan dan kembali ke kamarnya, aku kelelahan hari ini. Perlu tidur lebih awal. Sionger ingin bertanya lebih lanjut, tapi Ye Chen sudah menutup pintunya. Pilih batu roh di klan Tian Suan. Aku bodoh jika aku mempercayaimu. Sionger berbisik, meraih tas penyimpanan yang berat dan tertawa. Ye Chen mengunci pintunya setelah kembali ke kamarnya dan mengeluarkan labu emas ungu kecil itu. Tadi malam, tubuhnya seperti terbakar setelah dia meminum cairan roh di dalam labu kecil dan kepalanya berdenyut-denyut seperti meledak. Sekarang dia belum menggigil ketakutan. Badan terbakar, sakit kepala, dan basis kultivasi saya melompat ke tingkat ke-8 dari tahap kondensasi Qi. Ada yang salah dengan cairan roh. Ye Chen bergumam dan menuangkan setetes cairan dari labu kecil itu ungu dan kristal, cairan roh berkilauan dalam cahaya ungu, dan terintegrasi dengan cairan roh giok dan likuidasi energi vital. Aroma obatnya yang kental terasa menyegarkan pada bau pertama. Tidak ada yang salah. Ye Chen menatapnya sebentar dan mengelus dagunya, sama seperti biasanya. Dia menelan setetes cairan roh. Tetesan ini meleleh ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi energi spiritual yang kuat seperti sebelumnya. Kekeringan panasnya tadi malam tidak tampak. Sangat aneh. Ye Chen menggaruk kepalanya saat tidak menemukan masalah. Dia menguras beberapa tetes cairan roh terus-menerus, namun tubuhnya tidak mengalami rasa sakit yang menakutkan dari tadi malam tetapi kehangatan di seluruh tubuh. Ini sangat aneh. Ye Chen bergumam, mengumpulkan pikirannya dan mengeluarkan tongkat besi hitam yang dimenangkan dalam pelelangan hari ini. Aku menawarimu 500.000 batu roh. Jangan kecewakan aku. Ye Chen memasukkan tongkat besi ke leher botol labu emas ungu. Berdengung. Labu kecil itu bergetar ketika tongkat itu didorong masuk. Ye Chen menggosok tangannya, menatap labu emas ungu dengan mata berbinar dan berharap labu kecil itu menemukan rahasia tongkat besi. Namun, labu kecil itu hanya berdiri diam di atas meja setelah getaran dan hanya mengeluarkan udara ungu yang mengalir. Itu saja! Terkejut, Ye Chen mengambil labu kecil itu, mengocoknya dan mengintip ke dalam melalui leher botol. Tetap sama seperti sebelumnya, tongkat besi melayang dengan tenang di labu kecil dan udara ungu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan itu.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 Labu kecil itu tampaknya cerdas dan terguncang saat mendengar kutukan Ye Chen, seolah mengungkapkan ketidakpuasannya, "Jangan masukkan semuanya ke dalam perutku." Bam. Tongkat besi hitam itu dimuntahkan oleh labu kecil itu dan bergemerincing di tanah. Sangat pemarah, mengabaikan labu kecil itu, dia menggerakkan bibir dan mengambil tongkat hitam itu. Itu adalah cambuk besi, seluruhnya hitam, tidak hanya berkarat tetapi juga bergelombang, tidak ada yang istimewa. "Kamu menarik perhatian api yang sebenarnya. Saya tidak percaya Anda adalah cambuk biasa." Ye Chen tidak menyerah. Tetapi membungkus cambuk dengan api aslinya. Api kemasan membakar dan menaikkan suhu di dalam ruangan dengan segera. Ye Chen mengerutkan kening bahwa cambuk tidak banyak berubah dalam nyala api yang sebenarnya. Coba lagi, dia meningkatkan pembakaran. Tapi cambuk itu masih tetap sama. Tiga jam kemudian, dia mengumpulkan api yang sebenarnya. Pembakaran selama tiga jam tidak melelehkan cambuk itu tetapi membuatnya lelah. Aku tidak percaya. Ye Chen mengeluarkan Crimson Cloud Sword, memasukkan semua energi aslinya ke dalamnya dan merobeknya ke arah cambuk. Bang! Logam robek, pedang itu bergetar dan terlempar. Dia melangkah mundur dengan lengannya yang mati rasa. Sangat sulit. Dia mengambil pedang dan menemukan celah kecil di atasnya. Namun cambuk itu tetap tertanam di tanah tanpa terluka sedikit pun oleh pedang itu. Terbuat dari apa? Ye Chen melihat cambuk ke atas dan ke bawah setelah mengumpulkan Crimson Cloud Sword. Cambuk itu mengabaikan api yang sebenarnya dan bahkan merusak pedangnya sedikit. Betapa mengagumkan bahannya, sangat bermanfaat menghabiskan 500 batu roh untuk cambuk yang kokoh. Ye Chen menghibur dirinya sendiri dengan gagasan itu. Itu bisa digunakan untuk menjerumuskan seseorang. Mencekik dagunya, dia membalikkan tangannya dan mengambil cambuk besi. Dia mengeluarkan baja suan dan besi suan dari tas penyimpanan. Sebaliknya, besi suan berwarna hitam dan keras, tetapi baja suan berkilau dan lembut. Kombinasi keduanya harus menjadi pilihan sempurna untuk membuat senjata. Api sejati muncul, dan Ye Chen mengeluarkan Crimson Sword lagi. Terbungkus oleh api, ekstraksi yang dimurnikan dari besi suan dan baja suan diintegrasikan dengan Crimson Cloud Sword. Itu adalah proses yang panjang. Berkeringat, dia memadamkan api yang sebenarnya sampai matahari terbit. DENTANG! DENTANG! Dengungan pedang memenuhi ruangan. Sekarang, pedang itu mengalahkan sebelumnya. Merah tua, itu dikelilingi oleh energi pedang tanpa transfusi energi vital. Bila pedang terkadang terlihat dan ketajamannya mengejutkan Ye Chen. Sangat bagus. Dia tidak bisa melepaskan tangannya dari Crimson Cloud Sword, karena dia membuatnya sendiri. 105. Pasar gelap hantu bermandikan sinar matahari yang hangat di pagi hari. Lelang untuk hari ini dimulai. Penggarap dari paviliun semuanya berbondong-bondong menuju paviliun naga persembunyian di tengah. Kamu mau peletnya? Sionger mengeluarkan pelet untuk menyamarkan suara dan wajah dan memberikannya kepada Ye Chen sebelum pergi. Ye Chen melirik selangkangan Sionger dan terbatuk, serahkan pada dirimu sendiri. Dia mengeluarkan topeng kepala serigala dari tas penyimpanan dan memakainya, menolak kebaikan Sionger karena pelet yang menjijikan. Baiklah, Sionger menelan dua pelet. Ia menjadi sesepuh yang gagah dengan kumis di dagunya dan pendek. Tapi dia tidak terlihat seperti orang tua. Keduanya datang ke pavilion naga bersembunyi bersama orang banyak. Mereka mulai makan di sudut pada saat kedatangan dan melihat sekilas pintu masuk pavilion. Para pembudidaya dari klan Kerajaan Chu Besar mengalir masuk. Terutama para penawar dari klan perseteruan tampak bertarung dalam perlombaan harga dengan tatapan muram. Perwakilan dari tiga sekte tiba dan orang-orang dari istana Haus Darah akhirnya sampai. Ye Chen melihat ekspresi cemberut Wu Changqing. Aibnya kemarin adalah bahan tertawaan terbesar. Marah, dia berjanji akan mengambil nyawa Ye Chen. Jangan sombong hari ini. Kalau tidak, saya akan membuat Anda membayar harganya." Ye Chen mencibir dan melirik Wu Changqing. Tingkah laku dirimu hari ini. Sionger bergumam sambil memasukkan makanan ke dalam mulut, jangan mencari masalah sendiri. Wu Changqing sulit dihadapi. Jadi begitu. Para penawar berjalan menuju posisi mereka. Semuanya memusatkan perhatian pada podium tinggi di depan. Menurut rutinitas, alat roh untuk pelelangan kemarin dan keterampilan suan untuk hari ini. Apakah saya bisa mendapatkan keterampilan suan atau tidak kali ini? Diskusi dimulai sebelum pelelangan. Dikatakan bahwa keterampilan suan untuk pelelangan ini semuanya luar biasa. Terus, bukan urusan kami. Tetua Sekte Yang, tuan rumah lelang yang berdiri di podium tinggi, melihat ke bawah, lelang dimulai sekarang. Sebuah volume kuno yang dikeluarkan olehnya menyilaukan mata para penawar. Satu jari Yang. Dia memperkenalkan volume yang melayang tinggi, perbaiki energi Yang yang sebenarnya, dan kumpulkan dalam satu jari. Ini berguna untuk penawar dengan elemen api. Petik 2. Harga dasar 50 ribu. Tawaran dimulai. puluh ribu. Seseorang mengangkat tandanya tinggi-tinggi. Klan Ki menawar ratus ribu. Seorang ketua sekte berwarna abu-abu dari Klan Ki di daerah Nanjiang adalah penawar kedua. Pria sombong itu berbaring santai di kursinya dengan tatapan bercanda. Harganya memaksa penawar lain kembali ke tempat duduk mereka, termasuk Sionger. Sial, aku ingin menawar. Sionger terus mengutuk. Klan budidaya kaya, Ye Chen menghela nafas. sepuluh ribu. Seorang wanita parubaya cantik berbaju merah dari Klan Wang di daerah Bei Huan menaikkan harganya. Klan Wang lebih kuat dari klan Qi. Wanita itu harus menembus nilai keterampilan dan tidak akan menyerah dengan mudah. 250.000 ribu. Klan Situ dari daerah sisu ikut serta dalam penawaran dan menambahkan 40.000 ribu lebih. 300000 ribu. Klan Sangguan dari daerah Dongyue mendorong tawaran ke klimaksnya. 310 ribu. Klan Budidaya menawar satu demi satu. Harganya mencapai 500.000 ribu dalam waktu kurang dari satu menit. Penanam Longgar mengungkapkan penampilan tak berdaya. 106. Aku tidak punya kesempatan!" Xionger membungkuk di kursinya dengan putus asa. Binatang apa mereka, Ye Chen juga kecewa, energi vitalnya termasuk dalam elemen api, dan satu jari yang cocok untuknya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kemiskinannya. 550.000 Suara itu menyulut mata Sionger dan Ye Chen, karena penawarnya adalah paman tua kedua Xionger. Sulit dipercaya, Sionger menggosok tangannya dan menatap pria kekar di depan dengan mata kecilnya yang berbinar. Dia tidak pernah berharap keluarganya juga bergabung dengan tawaran satu jari yang dan menawar harga yang lebih tinggi daripada klan budidaya lainnya. Dalam kasus seperti itu, dia bisa mempelajari skill tanpa menghabiskan batu roh. Ye Chen juga menggosok tangannya. Mengingat persahabatannya dengan Xiong Er, dia bisa mempelajari keterampilan itu. Di ruang pribadi lantai dua, sesepuh sekte dari klan Ki menatap paman kedua Xiong Er dengan wajah poker dan berkata dengan dingin, Xiong Dasan, kamu sangat berani. Kamu berani menambahkan. Jawabannya yang kuat menutup mulut sesepuh sekte itu. Klan Ki adalah saingan keluargamu. Ye Chen menangkap beberapa petunjuk dari percakapan antara Siong Dasan dan sesepuh Sekte, dan menoleh ke Sionger. Tentu saja, Sionger mengutuk dengan marah, perseteruan antara keluargaku dan Klan Ki dimulai dari nenek moyangku. Kami selalu bertengkar karena tambang batu roh. Petik dua. Begitulah. 550.000 Ada yang menambahkan lagi. Tetua Sekte yang dipodium melihat sekilas ke kamar pribadi Klan Ki dan melihat ke bawah. Baik Ye Chen dan sionger merasa lega karena ketiga Sekte dan Istana House Darah tidak bergabung dalam penawaran tersebut. Bang! Tetua Sekte yang menyetel nada dengan satu ketukan palu. Dia mengeluarkan Slip diot dengan kata-kata, Ling Yun Step, di atasnya, setelah mengumpulkan volume kuno. Ling Yun Step adalah skill tentang gerakan. Harga bawah 30.000 ribu. Lebih rendah dari satu jari yang, langkah Ling Yun tidak bisa menahan serangan gemuruh para penawar, karena itu berasal dari kelantian Tian Suan. 50 ribu. 70 ribu. Seratus ribu. Meskipun ramai, pelelangan langkah Lingyun tidak sekuat satu jari yang. Akhirnya, seorang pria berjubah hitam menawar dengan harga seratus tiga puluh Lelang berjalan. Setiap keterampilan rahasia menyebabkan kegemparan di dalam paviliun. Saat klimaks naik dan turun, klan budidaya, tiga sekte, istana haus darah dan beberapa master terpencil bergabung dalam perlombaan harga. Chen dan Sionger menawar juga, tapi harga mereka tertekan. Berengsek! Mereka adalah binatang buas. Sionger membungkuk di atas meja dan memaki orang lain terus-menerus. Mereka kaya! Ye Chen putus asa setelah mengalami kemunduran. Dia tidak berani menawar lagi, karena batu roh di tas penyimpanannya membuatnya malu. Keterampilan Staff Tiangang, pembudidaya jurusan Staff dapat mempertimbangkannya. Tetua Sekte yang mengeluarkan volume kuno, harga dasar adalah 30000 Tidak kurang dari seribu untuk setiap kenaikan. Tawar sekarang! Keterampilan Staff! Ye Chen mengangkat kepalanya dari meja dan menatap podium dengan matanya yang menyala-nyala. Kamu tidak melatih Staff! Mengapa begitu bersemangat? Sionger melirik Ye Chen. Ini berguna untuk Hua. 107. Itu tidak berguna bagiku, tapi membantu Hua." Ye Chen melihat ke depan. Keterampilan staf ini diabaikan. Tidak ada yang menawar setelah pengumuman tetua Sekte Yang. Di podium, dia mengerutkan kening. Staf sulit untuk berlatih. Tidak berguna. Sebagian besar penawar tidak berniat untuk berpartisipasi dalam penawaran keterampilan staf Tiangang. Aku bisa mempertimbangkannya jika itu mistik pedang. Itu tidak populer. Tidak ada yang menginginkannya. Mendengar diskusi tersebut, Ye Chen merasa lega karena banyak penawar yang mengundurkan diri dari penawaran ini. Tidak ada yang menginginkannya, tetua sekte yang melihat sekeliling penawar dan bertanya dengan tidak sabar. Penawar di bawah mengabaikan pertanyaannya. Jelas, mereka tidak menginginkan keterampilan staff. Meski dengan persiapan psikologis, dia canggung. Baiklah, tawaran staff ini gagal. Kami! Saya menginginkannya! Saya menginginkannya! Ye Chen bergegas untuk mengangkat tandanya sebelum tetua sekte yang menyelesaikan ucapannya, Tetua Sekte, 31.000 saya ingin keterampilan itu. Eh! Jawabannya menarik perhatian beberapa penawar, yang terkejut karena stafnya terlatih. Tidak ada yang menaikkan harga setelah tawaran Ye Chen. Tetua Sekte yang menggosok alisnya, dan mengangkat tangan dengan palu, siap mengetuk. Sebelum palunya dipukul, suara yang tidak pantas muncul di ruang pribadi Sekte Zeng Yang di lantai dua, Sekte Zeng Yang akan mengambilnya. Di sudut, Ye Chen menjentikan pandangan kasar ke kamar pribadi di lantai 2, Wu Changqing, ini kamu lagi. Kamu diam saat tidak ada yang menawar. Saya datang untuk menawar, Anda datang untuk merebut. Petik 2. ada yang bertambah. Jika tidak ada yang menambahkan, maka 100.000 ribu. Ye Chen menyela tetua Sekte Yang dan menaikkan harganya. Seseorang bersaing dengan Wu Changqing. Kehebohan terjadi di antara para penawar. Apakah dia anak laki-laki yang membuat Wu Changqing kesal kemarin? Saya kira tidak demikian. Kemarin bocah itu mengenakan topeng kepala hantu. Hari ini yang memakai topeng kepala serigala. Wajah Wu Changqing menjadi gelap lagi. Kemarin, dia tidak bermaksud menawar cambuk besi, mengandalkan latar belakangnya yang kuat, namun, seseorang memenangkan cambuk secara tidak sengaja dengan 500.000 ribu. Dia tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri tetapi juga sekte Zengyang. Hari ini, seseorang bersaing dengannya lagi. Kemarahan membara di dadanya. Meskipun keterampilan staf yang tidak berguna, dia melarang orang lain untuk melanggar otoritasnya. 150.000 ribu, Wu Changqing menjawab dengan suara tajam. 200000 ribu! Ye Chen mengikuti penawaran di sudut. Hei, apa kamu serius? Sionger menyeret pakaian Ye Chen, dan menutupi selangkangannya, meramalkan bahwa Ye Chen akan meminjam batu roh. Siapkan 300.000 ribu batu roh. Ye Chen menatapnya. Kurang ajar kau, Anda baru saja mengembalikannya kepada saya. Sionger menggerakkan bibirnya. Nak, kamu tahu dengan siapa kamu bersaing? Suara dingin Wu wucangcing datang dari kamar pribadi di lantai dua. Lelang itu fair, siapapun yang menawar tinggi akan mendapatkan barang itu. Tetua sekte? Anda menindas orang lain dengan kekuatan Anda. Tidak rendah hati atau sombong, Ye Chen tersenyum dingin. Mengumpulkan semua keberaniannya, dia memutuskan untuk bersaing dengan Wu Changqing, dan membeli keterampilan staff untuk Hua dengan mengorbankan seluruh kekayaannya. Hal-hal mistis tentang staff jarang terjadi, dan dia tidak boleh melewatkan yang satu ini. 108. Tapi itu salah satu alasannya. Pengasingannya, luka abadi, masih mengganggu pikirannya. Selain itu, penghinaannya terhadap kesewenang-wenangan Wu Changqing mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang gila. Tawaran yang adil, Wu Changcing tertawa muram di kamar pribadi. Sekte Zenyang menawar 250.000 ribu. ribu, Ye Chen mengangkat tandanya. Wow, untuk aku. Ya ampun. Penawar lain kagum dengan harga Ye Chen sehingga mereka menghirup teh di mulut. Ada apa, pavilion itu berisik. Keterampilan staff sangat berharga. Beraninya bocah itu, dia bersaing dengan Sekte Zenyang. 500.000 batu roh. Betapa beruntungnya, kemarin cambuk besi tua menarik perhatian, hari ini keterampilan staff. Hal-hal buruk ditawar dengan harga tinggi. Apa yang sedang terjadi? Di sudut, Ye Chen adalah fokus di paviliun yang ramai. Penawar di kamar pribadi di lantai dua membuka tirai manik-manik dan melontarkan pandangan mengejutkan ke bawah, seperti tetua sekte dari klan kultivasi, angin tanpa jejak dari sekte Heng Yue dan tiga master di panggung roh virtual dari Haus Darah Istana. Penampilan Wu Changqing terus berubah, dari cemberut menjadi kasar dan bahkan ganas. Dia kehilangan muka kemarin, begitu juga dia hari ini. Kehilangan keterampilan staf tidak hanya mempermalukannya tetapi juga Sekte Zengyang. Dia menawar untuk keterampilan yang tidak berguna terlepas dari segalanya, tapi menjebak dirinya sendiri. Seseorang menyindir. Orang itu adalah tetua bernama Suge yang menjual besi dan baja suan Ye Chen kemarin. Sebagai tangan ahli, dia tidak takut pada Sekte Zeng Yang dan berbicara terus terang. Wajah Hu Changqing terbakar. Bang! Dia menghancurkan meja dan kursi di sebelahnya dan dicegah oleh Hua Yun dan Jin Ning Suang di belakang sambil bersiap untuk menawar. Sekte tua, tujuan kita adalah inti kegelapan kosong. Tolong pikirkan sebentar. Jangan sia-siakan lebih banyak batu roh untuk keterampilan staf yang tidak berharga. Bujukan Huayun dan Jinling Suang membangunkan Wu Changqing yang marah. Cengkramannya di lengan berdentang, dan niat membunuh yang dingin melonjak di dadanya. Dia akan membunuh Ye Chen tanpa larangan bertarung. Periksa siapa dia. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan amarahnya. Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku akan membuatnya mati secara menyedihkan. Lelang yang mendebarkan berakhir. Bahkan sesepuh sekte yang di podium menghela nafas. Betapa konyolnya dunia ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa cambuk besi dan keterampilan staff, keduanya diabaikan oleh Kelantian Suan, ditawar setinggi 500 ribu. Mapan, Ye Chen memperoleh keterampilan staff Tiangang sebagai keinginannya. Aku kehilangan semua kekayaanku lagi. Sionger menundukkan kepalanya di atas meja, sayang, saya perlu meminjam uang dari paman kedua saya yang lebih tua. 300 ribu, aku akan membayarmu kembali dengan bunga. Ye Chen menepuk pundak Sionger. Mata berbinar, dia menulis sesuatu dengan pena dan kertas dari selangkangannya, menyeka ingus dan memberikan kertas itu kepada Ye Chen, jika Anda menarik kembali kata-kata Anda, ayo, tanda tangani nama Anda. KOTORAN 109. LELANG BERJALAN Meskipun diperebutkan oleh penawar, keterampilan suan lainnya tidak sepopuler keterampilan staf tiangang. Malam tiba. Cukup untuk hari ini, suara sesepuh sekte yang muncul di Paviliun naga persembunyian. Semua orang yang hadir berdiri, menjentikan lidah mereka dan melirik Ye Chen dengan topeng kepala serigala sebelum pergi. Dia menawar keterampilan staf pada ratus ribu dan mempermalukan sekte Zengyang. Itu adalah topik paling panas selama pelelangan hari ini. Generasi muda mengungguli generasi tua. Seorang tetua klan Situ berambut putih dari daerah sisu melirik Ye Chen, mengelus janggutnya. Elder Situ, anak laki-laki itu lebih hebat, dibandingkan denganmu di masa muda. Seorang lelaki tua berkulit putih dari klan Sangguan dari daerah Dongyue menggoda. Kalian, serahkan beberapa padaku di pelelangan besok. Wanita cantik baya berbaju merah dari klan Wang dari daerah Beihuan menatap mereka dengan marah. Sebagian besar penawar melirik Ye Chen sebelum pergi. Kamu terkenal kali ini, Sionger mengamati dengan jelas dan mengawasi semua orang yang melihat ke arah Ye Chen. Kejahatan, Ye Chen menggosok alisnya. Penawar dari sekte King Yun turun dari lantai dua. Tetua sekte berbaju hijau dan wanita tua itu melirik Ye Chen, tetapi pemuda berbaju ungu menatap matanya sambil melambaikan kipas lipatnya dengan lembut. Menarik, pemuda itu mengejek. Kamu merusak bidang obat mujaraku. Aku akan balas dendam padamu suatu hari nanti. Dia memalingkan muka dan mengepalkan tinjunya. Pemuda itu juga menghancurkan semua kultivasinya hari itu dengan cara yang menyindir. Angin tanpa jejak dari sekte Heng Yue mengikuti mereka. Dia adalah master sejati. Rambut hitam tebal menjuntai seperti air terjun. Dengan pedang panjang, bayangannya tampak seperti gunung, dan temperamennya adalah pedang tajam yang terhunus. Kelembutan dan kebaikan terungkap saat dia memandang Ye Chen. Penawar dari Istana Haus Darah mengerutkan kening saat mengamatinya dari jauh. Tetua Sekte, apakah kamu mencium aroma familiar dari anak laki-laki itu? Pria muda berjubah putih berbalik ke pria berambut abu-abu di sampingnya. Energinya tersembunyi. Saya tidak bisa menembus. Pria berambut abu-abu itu bergumam dan berjalan keluar dari pavilion selangkah lebih maju, perhatikan dia. Kita mungkin akan bertemu dengannya di suatu tempat. Penawar dari Sekte Zeng yang pun terjadi. Wajah Tua Wu Changqing yang cemberut muncul di mata Ye Chen. Berat, kamu akan mati dengan menyedihkan. Matanya meneteskan niat membunuh terlihat jelas dari jauh. Meski enggan, tatapan Ye Chen bertemu dengan mata indah Jin Ning Suang. Melihat kekasih lamanya dari kejauhan, dia terluka. Alis berkerut dan keheranan berkilat di mata, dia merasakan keakraban dari mata Ye Chen. Dia hanya berputar-putar tanpa menatap. Penawar lainnya mondar-mandir, dan Ye Chen datang ke Ola di belakang pavilion. Wah, kamu fokus hari ini. Tetua Sekte yang tertawa, dan melihat melalui wajahnya yang bertopeng. Sekte tua, kamu bercanda. Dia melepas topeng dan menyentuh ujung hidung karena tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan sesepuh sekte yang batu roh diserahkan, dan keterampilan staf didapat. Dia dipanggil ketika hendak pergi. Ada apa? Dia melihat sesepuh sekte yang dalam kebingungan. Apakah kamu ingin bergabung dengan Kelantian Suan, tetua sekte yang terkekeh dan mengelus kumis putihnya? Ye Chen tercengang. Kelantian Suan yang misterius dan kuat dihormati oleh Istana, Haus Darah, dan tiga sekte lainnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan mengundangnya, seorang kultivator pada tahap kondensasi. Qi. Dia pusing karena undangan tak terduga itu. Bagaimana dia bisa dipilih oleh klan? Karena api sejatinya. Kecuali itu, dia tidak tahu sifat apa yang membangkitkan apresiasinya. 110. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda memiliki minat? Tetua Sekte yang mengungkapkan senyum hangat saat melihat Ye Chen dalam keadaan kesurupan. Dia tertawa hampa, Tetua Sekte, apakah kamu mengolok-olokku? Saya hanya seorang kultivator muda pada tahap kondensasi Qi. Bagaimana saya bisa disukai oleh Anda? Basis kultivasi bukanlah masalahnya. Kami menghargai bakat Anda serta api sejati Anda. Tetua sekte yang terkekeh seperti kakek yang ramah. Kata-katanya asli dan Ye Chen harus menjawab dengan jujur. Sekte tua, jika saya bergabung dengan klan Tian Xuan, saya tidak ada hubungannya dengan kerajaan Chu besar atau apapun yang relevan. Dia bertanya dengan sopan. Anggota klan Tian Xuan harus memisahkan diri dari perselisihan di antara klan atau sekte lain. Aturannya ditetapkan oleh master klan sebelumnya. Begitulah, Ye Chen bergumam, membelai dagunya. Meskipun misterius dan kekuatannya, klan membutuhkan beberapa batasan yang harus dipatuhi. Melepaskan diri dari kerajaan Chu besar mengirimnya, tumbuh di sana, perasaan yang rumit. Selain itu, dia akan kembali ke Sekte Zeng Yang untuk membalas dendam suatu hari nanti. Jangan buru-buru menjawabku. Pertimbangkan saran saya. Aku akan menjaga kata-kataku selamanya. Tetua Sekte yang menyeringai saat menemukan keraguan Ye Chen. Baiklah, terima kasih, Tetua Sekte. Aku akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Dia membungkuk dengan tangan terlipat di depan, berbalik dan meninggalkan Ola. Tetua berbaju ungu yang memintanya untuk mematahkan mantra sihir keluar. Kepala master, kerajaan Chu besar menikmati banyak jenius muda. Dan kebanyakan berbakat dari dia. Mengapa mengundangnya sendirian? Dalam teka-teki, sesepuh sekte yang memandang sesepuh berbaju ungu, karena api sejatinya. Tentu saja tidak, dia mengelus janggutnya dan berkata dengan nada yang dalam, bocah itu tidak sesederhana penampilannya. Dia bukan yang paling berbakat, tapi luar biasa. Api sejatinya lebih kuat dari yang biasa. Yang paling penting adalah garis keturunannya. Apakah kita perlu meminta persetujuan yang mulia? Tetua sekte yang melirik ke arah sesepuh berbaju ungu. Aku ingin meminta nasihatnya. Dia menjawab dengan marah, dia meninggalkan kelantian suan kepadaku dan menikmati hidup yang mudah sendiri. Siapa yang tahu di mana dia berkeliaran sekarang? Ye Chen mengenakan topeng, berjalan keluar dari pavilion naga bersembunyi dan menangkap dua jejak energi yang dikenalnya. Di sisi timurnya adalah Hua Yun dan sisi barat Jin Ning Suang. Dia berpura-pura seolah tidak memperhatikan mereka dan melangkah ke jalan yang ramai dengan orang banyak. Ye Chen kadang-kadang berjalan dan mampir ke kios-kios untuk mengambil barang-barang. Huayun dan Ji Suang bersembunyi dan mengikutinya ke selusin jalan. Kamu bisa mengikutiku. Dia berhenti di sebuah kios, menunduk untuk melihat barang-barangnya dan tersenyum dingin, kalian tidak berpikir apa yang saya lakukan sebelumnya. Identitas lain dari Ye Chen harus disebutkan. Lebih dari seorang murid, dia juga anggota Paviliun intelijen. Dikembangkan di masa kecilnya, dia selalu mengumpulkan informasi dari sekte, mahir membuntuti orang lain. Penetrasinya mengalahkan yang lain, bagaimana menghadapi keterlakalan adalah salah satu kursus kompulsifnya. Dengan basis kultivasi yang lebih tinggi dari Ye Chen, Huayun dan Jin Suang lebih rendah darinya dalam pelacakan. Dia masih berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan memimpin mereka melewati selusin jalan lagi. Saat kegelapan turun, Huayun dari timur dan Jin Suang dari barat berkumpul, tapi Ye Chen menghilang. Pria yang luar biasa, Huayun berkata dengan dingin, marah karena kehilangan dia. Basis kultivasinya mungkin lebih tinggi dari kita. Diam seperti Jining Suang, dia berbisik, atau dia mungkin pandai mengumpulkan informasi dan sulit diikuti.